Desa Belayu adalah sebuah desa pekeraman yang terletak di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Mendengar kata Belayu, sebagian dari kita mungkin serta-merta teringat pada dalang bernama Iwayan Nardayana yang lebih populer dengan sebutan dalang Cheng ia adalah seorang dalang wayang kulit yang terkenal berkat terobosan-terobosan yang ia lakukan sehingga berhasil menarik minat generasi muda kini pada salah satu jenis kesenian Bali yang hampir punah telan jaman. Namun, dalang cengblong bukanlah satu-satunya pesohor berlayu yang berhasil menjadi idola masyarakat Bali. Jauh sebelumnya, yakni pada abad ke-19 sudah ada seorang pesohor lain dari Belayu bernama Ide Pedandonggurah. Ide Pedandonggurah adalah seorang kawi yaitu seorang pedanda yang menulis karya sastra. Karya-karya beliau demikian memikat, sehingga banyak menarik perhatian para ahli sastra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karya-karya beliau berupa geguritan dan kekawin tidak saja ada di gedung Girdia Singaraja tetapi juga tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Siapakah ide gura? Apa saja karya-karya beliau dan bagaimana ceritanya karya beliau bisa tersimpan di negeri Belanda? Mari kita simak setelah ini. Jepedan berasal dari Geria Gede Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Beliau dikenal sebagai Kawiwiku atau Pendeta Sastrawan Bali Sejati dengan sejumlah karya sastra berbentuk keguritan dan kekawin seperti keguritan Buano Winase yang bercerita tentang peristiwa heroik Puputan Badung Yadneng Ukir yang mengisahkan perjalanan beliau ke desa-desa di sekitar Gunung Batu Karu kekawin Gunung Kawi yang merupakan rekaman jejak perjalanan beliau ke Gunung Kawi, ke ujung selatan Pulau Bali dan ke ujung timur Pulau Bali yang semuanya dilakukan dengan berjalan kaki. Ide bagus Dharma Palguna, seorang peneliti sastra Kawi menyebut beliau sebagai pengarang besar Bali abad ke-19. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah geguritan Buandawinasa yang artinya nyanyian jagad hancur yang selesai ditulis pada tahun 1918 Geguritan yang dinilai mengandung nilai-nilai sastra, agama, sosial, budaya, dan sejarah itu sangat relevan untuk didalami manakala mengenang kembali peristiwa heroik bersejarah di Bali yang dikenal dengan Puputan Badung Geguritan itu telah menarik perhatian banyak peneliti Ilse Heiting, seorang pegawai Belanda yang bertugas di Singaraja, pada tahun 1919 datang ke Belayu dan minta Idepedan Denggurah menuliskan kembali keguritan itu dalam aksara Bali dan Latin di atas kertas. Naskah itulah yang kemudian disimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Idepedan Denggurah tergolong unik di samping sebagai wiku atau pedanda, beliau juga seorang kawi atau sastrawan, sehingga pada dirinya melekat sebutan kawi-wiku. Tidak semua pedanda bisa memerankan peran itu karena menyangkut bakat, lingkungan, dan ketekunan. Demikian pula sebaliknya, tidak semua pengarang adalah seorang pendeta. Selain itu, beliau juga seorang bagawanta atau pendeta istana puri Gede Belayu. Dengan demikian, beliau bisa disebut sebagai wiku rajia, wiku negara atau wiku nata yang dekat dengan kehidupan istana sebagaimana diketahui selain menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan yadnya seorang bagawanta juga berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan politik, sosial, dan budaya kepada raja demikian menurut makalah ide bagus putus suwambe berjudul Geguritan Buana Winasa Karya Ide Pedandanggurah sebagai sumber sejarah yang disampaikan pada acara pendalaman Kidung Buana Winasa Karya Ide Pedandanggurah Kriya Gede Belayu di Puri Gede Belayu pada 24 September 2017. Pada 20 September 2022 yang baru lalu, digelar kembali acara serupa yang mengambil tempat di Puropengastan Belayu sebuah pura yang terdiri dari sejumlah penyawangan yang mirip dengan yang ada di pura dasar Buwana gelgel. acara ini jadi menarik karena diadakan bertepatan dengan peringatan hari puputan Badung ke-116 dihadiri oleh sekitar 50 orang peminat sastra kawi yang terdiri dari para pedana, para welaka, perwakilan puri belayu dan pencinta sastra lainnya, termasuk wartawan dan kreator konten YouTube. Ide Bagus dalam setiarse dari Geria Kelurnang Belayu dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Ide Pedando Ngurah merupakan generasi keempat di Geria Gede Belayu. Leluhur beliau adalah Brahmana asal Kamasan Kelungkung bergelar Ide Pedando Nyoman Ngurah Paketan. Kehadiran beliau di Belayu adalah atas permohonan Puri Belayu kepada Raja Kelungkung karena Puri Belayu belum memiliki bagawanta. Raja Kelungkung menerima utusan dari Belayu dan mempersilahkan mereka memilih sendiri calon pedanda untuk Puri Belayu. Proses pemilihan itu tergolong unik di mana para utusan dari Belayu melakukannya pada malam hari saat para calon pedanda itu sedang tidur. Pada waktu itu, para utusan dari Belayu melihat ada salah seorang dari para walaka itu yang tubuhnya mengeluarkan cahaya. Walaka itulah yang dipilih oleh utusan dari Belayu dengan menanai telapak kakinya dengan kapur sirih. Waktu itu, beliau masih sangat muda. Ketika berangkat ke Belayu, beliau diiringi oleh 21 orang. Karena masyarakat Belayu terus mendesak, berharap bisa segera memiliki pedanda untuk memuput upacara ayatnya. Terjadi pergolakan batin pada diri beliau karena beliau merasa belum memiliki bekal yang memadai untuk itu. Akhirnya beliau menyepi ke sebuah tempat terpencil di dekat aliran Tukadiyah Sungi untuk memohon petunjuk kepada leluhur dan dewata. Di tempat itulah kini berdiri sebuah pura bernama Pura Pengastang, tempat berlangsungnya acara bedah karya sastra Ida Perdana Hura. Acara diawali dengan persembahyangan bersama yang kemudian disusul dengan pembacaan sebagian keguritan Buana Winase oleh peserta untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Ida Bagusidemen, seorang ahli sejarah jebolan Universitas Gajah Mada. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator Ida Baguswama dari Universitas Udayana. Acara yang dimulai pada pukul 3 sore berlangsung sampai malam hari. Dan berikut ini adalah cuplikan pembacaan atau penembangan keguritan buana Winase oleh Ida Ayu Ketut windri yang diartikan oleh Ida pedanda Gede Putra Bun dari Geria Kenitan Ubu. pindah waktu tiyang ngendak tu paranda saramsami dalaring semeton pemilek eri ring pura pengastan ring sanamang tim compong peniki kawen dengan nih, inggih penika carita yang rikayan kan laris galah kebendigin inggih penika kala daung pisan Mantin carita yang oleh kanya sang prabu medal saking puri. letak kewentanan kampung ide sang Prabu ini puni mau supra saking sup sandkat yang halus pisang nada sama lalu kawen tanan kampung ida uyatu mawiru ketika dahatin pencik pisang